Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengolih perjumpaan kita di pagi hari ini. Tentunya kita kabar pertama persahabat ya, ada info spesial juga buat kita semua. Oh jangan sampai lupa untuk me dedek Dede Lesti Kejora dalam acara. Tentunya Lida Southman Award 2021 persahabat tiah ya, yang akan diadakan di Indosiar. Tentunya dedek Lesti masuk ke kategori curi putih terfavorit. Ini kita wajib untuk memvoting persahabatnya Kita tunjukkan ke sultan kita lagi Untuk selalu mendukung karya-karya dari idola kita Mudah-mudahan didaklesi mendapatkan penghargaan dari berbagai nominasi persahabat ya Tentunya luar biasa mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan spesial bahagia langsung dari Lesti dan Bilar Info ini kita dapatkan juga dari akun Lesti Delajarni Persahabat ya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan untuk si gelis juga jangan kasih kendor guys voting dari segala arah Wow semangat luar biasa para sahabat, ya Ini tentunya menunjukkan bahwa kita semakin solid dan kompak untuk mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita Dan untuk selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial Yang malah tentunya ketika live instagram teh yuli Teholi ini menyampaikan bahwa banyak sekali vlog-vlog yang tertimbun para sahabat ya pastinya bakal di-up vitamin bahagia di channel YouTube-nya Dede Lesti, para sahabat ya tentunya kita harus campur dulu video-video sebelumnya di channel YouTube-nya Dede Lesti biar cepet di-up nih untuk vitamin seger, vitamin bahagia yang terbaru dari Teholi sahabat ya doakan yang terbaik saja mudah-mudahan Lesti selalu diberikan kesehatan. Ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga ruangan spesial terbaru dari Mama Redi ya, kita lihat akun instagram pribadinya, Mama Redi mengunggah sebuah postingan foto cantiknya para sahabat yang luar biasa ini adalah foto cantik ketika acara lamaran Lesti dan Bilar ada sebuah kalimat caption yang sungguh luar biasa dari Mama Redi. Di situ tertuliskan, cantik bukan berarti baik, kaya bukan berarti bahagia, karena kecantikan dan kekayaan bukan jaminan untuk kesempurnaan. Terima kasih, Rizky Makeup sudah mensulap Mama menjadi pangling, hehehe. Itulah caption yang luar biasa, warsabat ya, dari ibunda tercinta Dedek Lesti yang tentunya membuat kita semakin bangga luar biasa. Mudah-mudahan Mama ready juga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Ya robbal alamin. Dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali dibanjiri komentar serta pujian persahabat ya. Dari para fans Leslar. Ada komentar dari akun Instagram Anti @tianscore3012 mengatakan the best caption Mama Randy. Luar biasa persahabat ya. Tentunya banyak sekali juga komentar lain Ada salah satunya dari akun Les Larkin dari 01 Mengatakan dalam kolom komentarnya Udah cantik sejak dulu terbukti mempunyai putri cantik pula Memiliki sopan santun akhlaknya baik Tiada sombong Tentunya rendah hati dan tahu diri Semoga keluarga besar dari Lesi Kejora selalu dalam lindungan Allah Dimudahkan semuanya apapun itu Berusaha selalu sedikamak di jalan Allah amin ya Romual Alamin. Luar biasa persahabannya, respon yang sangat positif dari para fans yang selalu mensupport, mendukung buat keluarga, Dedek Onesti maupun Rizky Milad. Ini kita patut bangga kepada idola kita yang selalu membuat inspirasi. Para sahabat, ya, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, barokah, dan kebahagiaan. Berikutnya juga para sahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan komentar dari Dede Lesti Kejora yang tentunya menyentuh hati kita semua. Kita lihat para sahabat ya, ini adalah satu komentar Dede Lesti di salah satu akun lampeduran. Di situ mengatakan saya bukan terlahir dari orang berada secara harta, tapi saya bangga punya orang tua yang telah mendidik bagaimana cara menjaga perasaan orang lain sehingga tidak menyakiti perasaan orang sedikit pun. Saya bangga bisa seperti sekarang berkat bimbingan dan support dari orang tua keluarga yang luar biasa dan mendidik mendapatkan apa yang saya mau tanpa menjatuhkan orang lain. Itulah kalimat komentar yang diberikan Dewan Dede Lesti ke yang membuat kita semakin bangga dan bahagia. Kita tentunya selalu mendukung mendoakan yang terbaik untuk Dede Lesti dan Rizky Gilar. Dalam komentar Dede pun dibalas oleh Rizky Bilar dengan kalimat balasan komentar si anak bayi tuh ya, dapat dukungan dari calon suami luar biasa mereka memang tentunya orang-orang baik ya. kita makin bangga makin bahagia mengidolakan Dede dan abang Rizky Bilar. Postingan tersebut juga tentunya telah di -post kembali oleh akun Instagram virus.leslar Ada sebuah kalimat kayak yang dituliskan oleh Bu Vir, Masya Allah, dedek Lesti Kejora sini piyuk terima kasih telah mengajarkan kami banyak hal tentang nilai kehidupan Ya Allah, jagakan dua anak baik ini Luar biasa persahabat ya Tentunya mudah-mudahan Rizky Lesti Leslie Kejora diberkahi Dan tentunya diberikan kebahagiaan selalu amin ya Rabbal alamin kita masih menunggu kujitan selanjutnya para sahabat mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan kejutan bahagia kabar baik langsung dari lesti dan bilar tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya ini informasi di pagi hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh